oh ada kebakaran lah tidak tiba nih <tik> tempat sesak. Kedua, elakkan kompensator atau tempat tertutup. Dan ketiga, elakkan dua formulation atau berkesan jarak dekat. Namun, aku punya amalan tiga jari. Di segalanya ialah what, where, dan what. What, amalkan kebencian diri, terang kesenggangan dengan air, gabun atau hand sanitizer. Kedua, well, anda hendaklah setiap se se memakai pericongan. Dan ketika dalam Dia masih boleh mencegah apa Dengan meletakkan tangan-tangan Dari kiri dan tutur sedikit Sebagai tanda hormat Jom kita tak juga mencegah COVID-19 Muzik ini dibawakan hak Pemeriksaan dan penerang lainnya Kau tak tahu, kawan-kawan Kau kita mencayakan bantu penduduk dan komuniti ke 2024 kan setiap bulan 7 guna pinja 30% 2020 offset adalah secara atas online demi demi demi with center with my degree in europe for my adalah cerama secara terus juga untuk oktober hingga 26 oktober 2020 I'm oh going ...dengan lawannya semua kebatan Negeri Sabah... sedang menjalankan test bend imunisasi Sabah... apa di sekitar kawasan anda Masoraf untuk 2% dalam tetapi global negara ini buat ketika paru ketiga... Belum bersidang ekoran peristiwa 13 Pilihan Parlimen ketiga hanya bermula Dengan berkuala pertama Pada 20 Januari 1971 Disebabkan kejadaan Parlimen Apakah lagi dalam keadaan Damorat yang diputu agung Memiliki kuasa dan kekuasaan, kekuasaan tertinggi negara serta Majlis gerakan Rakyat Memainkan serangan Memiliki keterangan awam Ketua negara memiliki kita-kita negara yaitu mencapai perbuatan erat dalam kalangan warga negara dan negeri yang berbentuk persekutuan, memelihara cara hidup demokratik dengan memenuhikan kedudukan bangsa dan negara kita-kita juga merahmi menikmati masyarakat adil dan paksana serta lemak yang saya memelihara masyarakat yang lima perbedaan agama agama dan budaya serta menegakkan masyarakat dalam penggunaan teknologi dan maklumat, bagi tujuan mencapai Dan juga tidak tersebut, iaitu dalam buku negara terus menggariskan lima prinsip, Iaitu kepercayaan kepada tuhan, Kesetiaan kepada raja dan negara, keutuhan pembangkangan, kedaulatan undang-undang, serta kesopanan dan kesucian. Kepercayaan kepada tuhan, kepercayaan kepada raja dan negara mengalir melintas yang motoran Baru Tunku Ismail Nasiruddin Shah pada 31 Ogos 1968 Permasyuran hukum negara ini dibuat ketika Parlimen ketiga belum bersidang ekoran peristiwa 13 Mei Parlimen ketiga hanya bermula dengan mesyuarat pertama pada 20 Januari 1971. Disebabkan ketiadaan Parlimen abatah lagi dalam keadaan darurat yang di diperkara agung memiliki kuasa dan kekuasaan tertinggi negara serta Majlis Gerakan Rakyat Magiran memainkan peranan memulihkan ketenteraman awam. Parlimen ketiga hanya bermula dengan mesyuarat pertama pada 20 Januari 1971 disebabkan ke kampung bang apabila tiba-tiba ada perilaku kebakaran di sini atau musrevena, para apalap kenda yang anulah kenda yang melibatkan kemalangan jiwa, untuk sport ba sport